Hai hai hai Apakah kalian tahu Apa yang bisa terjadi jika ada satu Atau beberapa spesies hewan yang punah Ya Hewan punah ini bermula dari hewan langka Atau spesies hewan yang sudah sulit ditemukan Di alam sekitar kita Ada banyak penyebab Hewan di bumi mengalami kepunahan Yang dibedakan secara alami Maupun tingkah laku manusia Seperti contohnya ialah harimau Pada umumnya Harimau Siberia disebut sebagai harimau mumi terbesar di dunia. Tetapi tahukah kalian sob, jika ada seekor harimau yang ukurannya jauh lebih besar dari harimau Siberia? Untuk saat ini, ligar memegang kedudukan sebagai kucing terbesar di dunia. Ligar terbesar bernama Hercules dan memiliki berat badan 922 pon atau setara dengan 418 kg. Padahal, ada spesies hewan yang lebih besar dari liger loh, namun telah punah 42 juta tahun yang lalu, yakni saber tiger atau harimau bergigi pedang. Penasaran bagaimana sosok harimau bergigi pedang ini? Seberapa besar dan mengapa harimau ini punah? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Harimau bergigi pedang hidup sekitar 42 juta tahun yang lalu Sampai 11 ribu tahun yang lalu Pada zaman itulah, hewan berkuku pertama kali muncul seperti eopius Yang merupakan leluhur badak dan tapir seperti kelinci Yang berevolusi di zaman yang sama Sementara pada akhir zaman Pleistosen, banyak spesies hewan yang punah termasuk mamut, mastodon, hingga sabertut tiger. Dua penyebab utama dari kepunahan mereka diduga akibat perubahan iklim dan perburuan besar-besaran oleh manusia. Lantas, apa jadinya jika harimau berkiki pedang atau sabertut tiger ini tidak punah? Yang pertama, sudah pasti hewan ini akan menjadi hewan yang paling berbahaya di dunia. Bahkan, ciri yang paling menonjol dari hewan ini adalah taringnya yang besar, tajam, dan mematikan. Berkat gigi taring atasnya yang kuat, harimau gigi padang bisa berburu hewan dengan ukuran yang besar, seperti kukang, mamut, dan lainnya. Dibandingkan dengan harimau benggala, panjang taringnya kira-kira sekitar 18 cm atau 7 inci. Dan gak hanya itu soap, bahkan harimau berkiki pedang bisa tumbuh sampai 1100 pon atau 550 kg. Padahal berat rata-rata harimau saat ini hanya 90 sampai 310 kg untuk harimau jantan dan 65 sampai 170 kg untuk harimau betina. Sudah gak heran lagi ya, jika nenek moyang dari harimau ini masih hidup, sudah dipastikan akan menjadi ancaman bagi manusia.